Assalamualaikum adik-adik, selamat hari minggu. Kita kembali beribadah bersama dalam IHM PT KBIB Shalom Depok. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, siapkan alkitabnya yuk dan cari tempat yang nyaman untuk adik-adik bisa berkonsentrasi. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya pada pagi hari ini kita boleh bangun dan kembali mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Shalom Depok. Semoga kita selalu dalam pernyataan Tuhan dan diberikan kesehatan ya adik-adik. Kakak juga mau mengucapin nih Happy New Year 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita dapat bertumbuh dan semakin berkembang di dalam Tuhan. Betul tuh Kak. Tahun baru ini harus jadi pribadi yang lebih hebat dalam Tuhan ya. Nah adik-adik seperti biasa kakak mau mengenali nih. Akan ada kakak-kakak siapa aja nih yang bertugas pada hari minggu ini. Akan ada Kak Gardin sebagai pelayan Firman. Juga akan ada Kak Brendan dan Kak Hosea sebagai pemusik. Juga akan ada aku Kak Zildi, dan juga Kak Abel sebagai liturgos. Baiklah. Untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita bersatu duhu. Duh dimulai. Satu duh selesai. Kita mau angkat nyanyian pembuka ya adik-adik. Aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, baiknya yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari Yang Mulia. Suci dan teduh Waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan Sebelum itu Mari kita satu dalam doa Bapak terima kasih Pada hari ini kau boleh bangunkan kami Dengan kesehatan Bapak kami mau memulai Ibadah kami kiranya kau mau Sertai kami dari awal Pertengahan hingga akhir Biar nanti kami boleh mengerti Firman Tuhan yang akan disampaikan Oleh Kak Gardin. Terima kasih ya Tuhan, amin Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi Kak Gardin akan segera menyampaikannya bagi kita semua. Namun sebelum Kak Gardin membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan Ajarkanlah Kehendakmu. Selamat hari minggu, hari ini bersama Kak Gardin kita akan belajar firman Tuhan lagi Firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini yaitu diambil dari Mazmur 104 ayat 1-5 Sebelum kita baca, mari kita tundukkan kepala di patangan dan berdoa meminta bimbingan roh kudus Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Untuk kami bisa beribadah PT Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ke belakang Terima kasih ya Bapak untuk setiap berkat yang telah Kau berikan, Untuk setiap pelajaran yang juga Engkau berikan kepada kami Biarlah hari ini kami akan duduk di hadapan-Mu Kami ingin memuji namamu Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu dan belajar dari firmanmu dari masmur, biarlah kiranya engkau yang pimpin kami untuk kami juga bisa mengerti dan bisa memahami ya Tuhan, apa yang pemasmur katakan, tepatnya di perikop ini terima kasih Bapak berdoa juga untuk hamba Kak Gardin yang akan membawakan firman ini biarlah kata-kata dari engkau saja ya Bapak yang diucapkan, bukan kata-kata hamba sendiri dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin adik-adik mari kita baca sama-sama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 yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi pasti sudah membaca ya bersama-sama Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kagerin mau tanya nih, adik-adik udah tahu belum ya kalau biasanya? Mazmur itu dibacakan pada saat apa ya waktu zaman dahulu? Nah, Kagarin kasih tahu ya. Jadi, kalau Mazmur itu pada zaman dahulu diperlakukan sebagai sebuah nyanyian, yaitu nyanyian pujian. Nah, yang namanya nyanyian pujian artinya dia tidak dibaca dengan sembarangan, tetapi memiliki nada tertentu. Sebagian Mazmur ditulis pada abad ke-10 Masehi di zaman keemasan puisi Israel penulis mazmur pun bukan hanya satu orang melainkan ada beberapa. Pertama, ada Daud yang menggubah 73 mazmur. Asaf yang merupakan seorang Lewi, dia menggubah 12 mazmur. Bani Korah, yakni keluarga dengan karunia bermusik, mereka mengubah 10 mazmur. Kemudian ada Salomo dengan dua mazmur dan yang lainnya yang namanya Heman, Ethan, dan Musa masing-masing mengubah satu mazmur. Namun, masih ada sekitar 50 mazmur yang belum diketahui siapa penulisnya. Banyak mazmur ditulis sebagai ungkapan doa bagi Allah, baik dalam nada positif, seperti misalnya penyembahan terhadap Allah, kasih, kepercayaan, kerinduan, dan lain-lain. Ataupun dalam hal nada negatif, misalnya ketika dalam kesesakan, atau kekecewaan, atau kekhawatiran, atau ketakutan, dan masih banyak lagi. Masmur lainnya juga ditulis sebagai nyanyian yang merupakan pujian, ucapan syukur, pemujaan kepada Allah atas hal-hal besar yang dilakukannya, lalu beberapa bagian masmur yang lainnya lagi berhubungan dengan Mesias dan kedatangannya. Setelah kita tahu nih sedikit sejarah mengenai kitab masmur, yuk kita latihan mengucapkan kitab masmur dengan nada tertentu. Mari bersama-sama Kak Garin ajak untuk kita baca kembali Masmur 104 ayat 1-5. sampai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 dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya Sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya Mungkin itu kurang lebih ya Sebenarnya bisa dinyanyikan dengan berbagai nada oke? Okay? Nah apakah adik-adik merasakan ada hal yang berbeda Ketika adik-adik membaca pertama tadi Dengan ketika kita mengucapkannya Dengan penuh hayat Ada rasa hangat yang di tubuh kita dan akhirnya membuat kita semakin yakin betapa besar dan berkuasanya Allah kita. Karena memang Mazmur 104 ini ditujukan untuk mengungkapkan keagungan Allah. Nah kita coba lihat ayat yang pertama ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak pemazmur di sini seakan mengajak jiwanya untuk menguji Tuhan. Tuhan yang dipuji agungkan karena kebesarannya. Kata kebesaran disejajarkan dengan frase berpakaian keagungan dan semarak, Yang artinya sama, bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan karena kebesarannya patut untuk dipuji dan disembah. Allah yang besar juga menunjukkan kemegahan seorang raja yang diagung-agungkan oleh rakyatnya. Atau dalam konteks kita yaitu umatnya, orang percaya masih dikaitkan dengan konteks kerajaan. di mana para raja biasanya memiliki pakaian kebesaran yang sangat indah. Sehingga dikatakan di ayat ini, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak Mari kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Sekali lagi menguatkan bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Dan Allah kita adalah terang itu sendiri dan berkuasa atas langit. Allah adalah terang di satu Yohanes 1 ayat 5. Bapa segala terang Yakobus 1 ayat 17 dan bersemayam dalam terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Terang adalah sifat yang dekat dengan Allah. Kemudian pemazmur juga mengatakan mengenai Allah yaitu membentangkan langit seperti tenda. Allah menciptakan langit dan membuat langit tetap ada berdiri kokoh seperti tenda. Langit melindungi apa yang ada di bawahnya, seperti tumbuhan, binatang, alam raya, hingga manusia itu sendiri. Allahlah yang menopang alam raya ciptaannya, sehingga manusia pun bisa hidup di dalamnya. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya, disebutkan, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Perhatikan kata-kata yang digunakan. Kata-kata tersebut adalah elemen yang tidak stabil, seperti air, awan, angin. Tetapi Allah mampu menjadi pijakan dari elemen yang tidak stabil tersebut. Kata-kata ini adalah metafora atau pengandaian bagaimana Allah yang kokoh dapat memerintahkan elemen yang tidak stabil menjadi sesuatu yang lebih kokoh lagi. Walaupun Mazmur biasanya dinyanyikan dalam gereja, dalam suatu ibadah, agar ini ingin mengajak adik-adik tidak hanya membacanya dalam ibadah di gereja tetapi juga membaca mazmur di dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, ketika adik-adik saat tidur di rumah atau ketika adik-adik merasa khawatir atau takut atau bingung harus berdoa apa. Adik-adik bisa buka mazmur dan membaca ayat demi ayat di dalamnya. Ataupun saat kita merasakan kuasa Allah ketika kita mengalami kejadian alam, misalnya seperti hujan petir, ketika melihat pelangi, ketika awan begitu cerah, atau ketika sedang pergi ke tempat wisata yang menunjukkan keagungan alam. di sanalah kita bisa bertemu dengan karya Allah, dan karya yang agung itu mencerminkan Allah kita yang agung dan besar. Jadi kesimpulannya, ada tiga hal yang dapat kita pelajari di sini. Pertama, yakni bagaimana pandangan kita terhadap Mazmur Mazmur tadi kita sudah belajar, berisi pujian dan penyembahan serta doa kepada Tuhan. Dan Mazmur pada zaman dahulu dibacakan dengan dinyanyikan. Kedua, bagaimana pandangan kita terhadap Allah. Lewat bacaan Mazmur ini, kita diajak melihat lebih dekat lagi dan mengakui lagi bahwa Allah kita Allah yang besar, agung dan layak menerima penyembahan kita. Allah yang menopang hidup kita dan menjagai kita selama kita hidup. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kita bisa mengaplikasikan pembacaan Mazmur ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di berbagai momen kehidupan kita, lewat masmurlah kita dapat mengekspresikan rasa kagum kita, pergumulan kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah membantu kami mempelajari Mazmur ya Bapak Mazmur 104 ayat 1-5 Ingatkan kami selalu ya Bapak lewat kejadian alam di sekitar kami Bahwa Engkau adalah Allah yang besar Allah yang begitu berkuasa Berkuasa atas alam dan juga atas manusia Terima kasih ya Bapak untuk pengingatmu hari ini Biarlah kami senantiasa eh, mengingatnya dan kami juga senantiasa tidak ragu untuk membuka masmur di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Garden sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 426, Bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Adik-adik, siapa nih yang penasaran ada warta apa aja sih pada minggu ini? Yuk kita dengarkan bersama Warta PT berikut ini. Selamat hari minggu adik-adik, kita tiba nih di Warta PT Minggu 10 Januari 2021. Kakak mau ucapin terima kasih buat para pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Kakak -kak dan adik-adik sekalian. Warta yang kedua, Kakak mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan Melalui, melalui QR Code yang ada di sebelah ini bisa menggunakan GoPay, OVO, Mbanking BCA, BRI, dan lain-lain atau adik-adik juga boleh nih titip-titip ke papa dan mama ya Warta yang ketiga, kakak mau ucapin sama tulang tahun kepada kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan memberkati pertumbuhan dan pelayanan kakak-kakak -kak dan adik sekalian Udah nih, warta hari ini Selamat melanjutkan ibadah, jangan lupa kita ikutin selamat pagi turunnya setiap hari jam 5 pagi ya. Sampai jumpa. Adik-adik, ibadah PT pada hari ini sudah berakhir. Namun, waktu kita semua untuk memberitakan Injil Kristus baru saja dimulai. Sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, mari bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, Baiknya, yang pertama dan kelima, Tuhan mengutus kita. Ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ala Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau telah memimpin kami dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami dalam kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Saat ini kami akan selesai dan kami akan beraktivitas seperti sedia kalah, biarlah Engkau tetap sertai. Mari kita dengan doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai, saat teduh selesai. Adik-adik, persembahan yang sudah dikumpulkan boleh disampaikan ke kantor gereja, ya atau ditransfer ke rekening gereja. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nih dititip ke orang tuanya sampai bertemu minggu depan adik-adik. Jangan lupa jam 8 pagi ya di channel YouTube Shalom Depok. Selamat, Selamat hari. hari Minggu. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.